Candi Prambanan sering juga disebut dengan istilah Candi Roro Jonggrang. Sebutan tersebut didapat dari cerita asal-muasal Candi ini dibangun. Candi Prambanan ini adalah kompleks Candi Hindu yang paling besar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dibangun sebagai persembahan untuk Trimurti. Trimurti adalah tiga dewa utama dalam agama Hindu. Candi Prambanan ini terkenal sekali dengan legendanya. Bahkan legenda Candi Prambanan sudah banyak dikisahkan kepada masyarakat. Legenda Candi Prambanan bermula dari adanya sebuah kerajaan besar. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Di balik keagungan dan keindahan Candi ini, ternyata terselip sebuah mitos dan misteri. Mitos Candi ini berkembang di masyarakat sekitar kompleks Candi ini. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mitosnya sudah sampai keluar kompleks dan luar pulau. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia, banyak yang sudah mendengar perihal mitos dari Candi ini. Mitos terkait proses pembangunan Candi ini berkaitan dengan legenda Candi Prambanan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah misteri atau mitos yang paling besar mengenai Candi ini. Menurut legenda Candi Prambanan, Candi ini dibangun oleh seseorang bernama Bandung Bondowoso. Melalui kesaktiannya, ia membangun Candi ini dengan bantuan para jin. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan Roro Jonggrang sebelum menikahinya. Menurut legenda Candi Prambanan, Candi ini dibuat hanya dalam semalam saja. Akan tetapi kisah tersebut masih menjadi mitos atau sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya. Pasalnya tidak ada satupun relief yang mendukung cerita dari legenda Candi Prambanan tersebut. Adapun salah satu ruangan yang terletak pada bangunan yaitu arca Dewi Durga. Ruangan tersebut berada di dalam candi utama yaitu candi Siwa. Dalam kepercayaan Hindu, Dewi Durga adalah istri dari Dewa Siwa. Sesuatu yang paling aneh dalam arca ini adalah adanya cahaya misterius. Cahaya misterius tersebut muncul di bagian wajah arca Dewi Durga. Cahaya tersebut selalu muncul pada setiap malam saat bulan Purnama. Menurut masyarakat sekitar, Cahaya tersebut adalah perwujudan dari aura Roro Jonggrang. Konon setiap cahaya itu mulai muncul, para masyarakat yang belum memiliki pasangan berlomba-lomba untuk berlibur, supaya mendapatkan pancaran cahaya itu. Menurutnya, cahaya yang berasal dari Arca Demi Durga memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah dapat mempertemukan mereka pada jodohnya dengan cepat. Legenda Candi Prambanan sudah dikenal banyak orang. Selain cerita itu, Candi Prambanan juga memiliki relief yang kaya. Relief Candi Prambanan menggambarkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Contohnya seperti burung kakak tua jambul kuning, rusa, kucing, kelinci, angsa, macan, monyet, anjing, dan burung. Akan tetapi ada hewan paling menyita perhatian. Hewan tersebut adalah kinara-kinara yang mengapit pohon kalpataru. Tidak diketahui dengan pasti spesies atau jenis apa makhluk kinara-kinara ini. Hewan tersebut memiliki wujud seperti burung, akan tetapi kepalanya seperti manusia. Jika dilihat saat ini, bentuk dari hewan tersebut sangat tidak masuk akal. Sesuatu yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada zaman dahulu sudah mengenal manipulasi genetik, sehingga dapat menghasilkan makhluk hybrid seperti itu. Masih menjadi misteri apakah relief itu karya dari makhluk lain atau hanya imajinasi yang terkait ajaran Hindu.